Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niswatul Hasana dari PasfR dengan NIM 201190196. Saya di sini akan mengisi pemetaan materi pokok SK RPP, satu RPP mata pelajaran SKI kelas 10 MA semester genap. Langsung saja kita mengisi Kompetensi, das, kompetensi inti dari 9 kita isi di LK1 terlebih dahulu kita mencari LK3.9 kita blok kita copy kita copy letak di LK2 kita paste setelah itu kita mencari materi pokoknya Hulafa Urosidimi kita blog, kita copy letak di materi pokok di paste Bisa nah, itu kataholaka residen kita blok dengan warna sesuai keinginan Kita beri warna hijau. Hijau itu Hijau ditebalkan biar terlihat. Setelah itu, dari pokoknya juga diberi warna hijau akan mudah mencarinya. Gitu. selanjutnya kita mencari kompetensi inti 4 dari 9 kompetensi dasar. Kita cari di angka. 1. 4.9. Nah, itu kita, kita copy, letak di LK2. Kita paste. Nah, itu kita cari 1.9 di LK1. tetap di LK2 ini kita mencari kompetensi inti 2 dari kompetensi dasar 9 kopi letak di RK2 tuh. selanjutnya kita mengisi nama kita di bagian nomor angka 2 dari nama saya sendiri nanti mungkin itu cara mengisiannya apabila ada kesalahan saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh